Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1 sampai 4 dari 10 film India tentang keluarga. Sekarang saatnya kita bahas posisi 5 sampai 6. 5. 3 Idiots 2009. Film ini mengisahkan tiga mahasiswa teknik dari Imperial College of Engineering, ICE, yaitu Rancho, Raju, dan Farhan. Ketiganya harus menghadapi kesulitan serta tekanan yang mereka hadapi di sekolah. Penindasan pun harus mereka alami dari dosen yang juga merupakan direktur dari AIS. Selain menyoroti masalah pendidikan, film ini pun memperlihatkan masalah hubungan anak dan orang tua. Orang tua memiliki harapannya sendiri dan anak-anak memiliki impiannya masing-masing. Mereka harus memilih antara memenuhi ekspektasi orang tua atau mengejar impian mereka sendiri. Dan bagaimana mereka harus menemukan jalan yang terbaik untuk dilema yang mereka hadapi. Film Tiga Idiots disutradarai oleh Rajkumar Hirani. Adapun para pemainnya adalah Amir Khan sebagai Rancho Das, R. Madhavan memerankan Farhan Kures, Sarman Joshi sebagai Raju Rastogi, dan Karina Kapoor memerankan tokoh Pia Sahastrabude. 6. Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, 1995 Film yang dirilis pada tahun 1995 ini memiliki rekor sebagai film terlama tayang di bioskop. Film ini memegang rekor bertahan tayang selama 600 minggu di bioskop. Di industri film Bollywood film ini adalah film keluarga terbaik yang disukai semua generasi. Sutradara dari film ini adalah anak dari Yas Chopra yaitu Aditya Chopra dan diperankan oleh Sahru Khan sebagai Raj Malhotra dan Kajol sebagai Simran Singh. Diceritakan Raj dan Simran bertemu di sebuah stasiun kereta di Eropa untuk pertama kali. Tetapi pertemuan itu belum membuat mereka jatuh cinta sama lain. Mereka mulai jatuh cinta selama perjalanan liburan mereka. Masalah mulai timbul saat Simran kembali ke India untuk dinikahkan. Atas saran sang ayah Raj menyusun Simran ke India agar dapat menikahinya. Raj harus dapat mengambil hati dari-dari keluarga Simran agar dapat menikahinya. Namun ayah Simran telah berjanji akan menikahkan Simran dengan anak sahabatnya. Ini membuat rumit rencana raci yang berniat untuk menikahi wanita yang dicintainya itu. Sekian video tentang 10 film India tentang keluarga ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.